Dolar Australia USD bullish, waspadai aksi lanjutan. Bias harian pergerakan dolar Australia USD terlihat masih berada dalam kondisi rebound dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi.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 Sebaliknya waspadai jika harga dolar Australia, US diterus bergerak ke bawah dan menembus level 0.72260 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0.72070. Sekian analisa forex untuk tanggal 20 Januari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212